Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wakif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Proyek wakaf sarana air bersih di Desa WEKAM Kecamatan Namaduban Timur Nusa Tenggara Timur. Di mana di desa tersebut sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Jadi masyarakat di sana komposisinya muslim itu adalah kurang lebih seper 6 ya. Total kakak di sana ada sekitar 600 kakas dengan muslimnya ada kurang lebih 100 kakak Nah, di desa ini untuk mendapatkan air bersih, masyarakat di musim penghujan itu mereka membuat sumur-sumur galian, sumur-sumur kedalaman sekitar 5-6 meter yang itu mereka manfaatkan sampai musim kemarau. Tapi ketika sudah musim kemarau, sumur-sumur galian mereka ini kondisinya mengering gitu. ya Jadi mereka... Akhirnya ketika sumur-sumur ini kondisinya kering, sangat menyusahkan ya saudara-saudara kita untuk menjalankan ibadah dan memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. Nah, oleh karena itu BWA merencanakan untuk melakukan pipanisasi dari sumber yang ada di bawah untuk sampai ke pemukiman penduduk. Tetapi BWA juga menemukan masalah lain yaitu tidak adanya jaringan listrik di sumber air oleh Bonung. Dengan beda tinggi yang cukup drastis, kurang lebih sekitar 60 meter, ini juga... Tentu, kalaupun kita pasang pompa dengan tenaga listrik, akan memunculkan tagihan yang menyusahkan membawa kesusahan baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, BWA selain melakukan pipanisasi BWA juga akan membuat uh, pompa untuk mendorong air tetapi menggunakan tenaga surya. Oleh karena itu, kami mengajak para wakil sekalian untuk uh, mensukseskan uh, proyek wakaf saran air bersih di desa kami ini. Ya. Besar harapan mereka untuk mendapatkan bantuan dari kita, untuk mendapatkan air oh ya, dari proyek Wakaf sarana Air Bersih ini, sehingga mereka tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air di sumber air kopi bono yang saya sampaikan tadi. Ya, demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.